berarti di sana amin amin, amin. Allah minta duit amin dan minta duit amin tidak tunang ngapu-ngapu pengen haji pengen u mm. insya Allah insya Allah nah disana itu imamnya pas ikhtidal rokaan kedua dari sholat subuh ikhtidalnya laku bilang apa ya salam ya Allah iman amin lah ada juga Rabbana Alkhalam tidak surut surut dari dia. Deng, Nahmu, nah kenapa kamu? Karena imam ya, melati okay. yang di belakang lima tahapnya macam macam macam macam tubuh kan? Semacam macam <tuk> macam tubuh kan semacam. Makanya kan? nah, kan macam macam tidak pada di ya. semacam ke. Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Ilatih adana liata Wa makutna linata Di alau la'an adana Allah Ashhadu Atla ilaha illallah Wahdahun la sharikalah Wa ashhadu Anna sayidana Wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Wa habibuhu Wasofiuhu wa qatiruhu Allahumma shalli wa sallim Ala Sayyidina wa Burana Muhammadin Al-Fadhi'ni ma'urik Al-Fatimi'ni ma', al ma, al ma sabab Nasiril bil hak al hadi ila radikal mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi Hakwa badrihi wa biqadarihi al-adhim zidna ilma' wa fi arsa bina fi al-barana wa fi wa fi fi Ya qa'imah ila sawaal wa ya mubdi'an bil ifal talakal hamdu wa minatu wa lakasy ala kulli hal wa la haula illa billah amma ba'an syirrul hadirin wal hadirot, Jamaah jama'an majlis ta'lim nur Khairiyah yang Insyaallah selalu kita diberikan rahmat, diberikan kasih sayang, pandangan, dan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah masih puasa hari ulang tahun, 17 Agustus 1945 Tuh Sharofal Anam dari Majelis Akhlak Nusaindia untuk menyambut ini memakai kostum merah hari, Insya Allah semangat itu terus berkembang. Dan kesusia, hati itu, Allah terus ditambahkan oleh allah sesuai dengan mutu daripada perayaan Hurd yang ke-77 ini, yaitu pulih dengan lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Masya Allah, ini harapan bangsa itu pulih lebih cepat, Pulih dari aku. Boleh dari segala-galanya. Okay, pulih yang nomor satu bagi negara tentunya keadaan ekonomi. Insya Allah keadaan ekonomi pulihnya lebih cepat. Kemudian yang kedua pulih dari penyakit koronomi yang nak dinaik lagi insya Allah kulinya lebih cepat tidak ulang ngulang lagi kalau diulang lagi maka nona tangkit lebih ku berharap, insya Allah di hut yang ke-77 ini insya Allah negeri Indonesia dimersihkan dari segala macam penyakit Amin. Diangkat dari segala macam bala musibah Amin. Dan insya Allah pejabat-pejabat yang memegang daripada amanat pemerintahan Insya Allah mereka diberikan kekuatan untuk menjadi pejabat-pejabat yang jujur Pejabat-pejabat yang aman Aman kita tidak butuh pejabat yang pinter tapi pinteri, pinteri. Yang kita butuh pejabat itu yang jujur, yang amanah Meskipun dia tidak pajak ngomong, tidak lihai ngomong, tapi nyobanya banyak okay, Kalau nak bangkit lebih kuat, jangan banyak ngomong tapi banyak ngomong perbuatan jujur Perkuatan, yujur, perkuatan amanah Insyaallah itulah karakter Ataupun sifat Daripada pejabat-pejabat kita amin. amin Dan kita berharap insyaallah Kita warga palembang Masyarakat palembang secara khusus Dan rakyat Indonesia Secara umum Di hari kemerdekaan Ini yang ke-77 Insyaallah Amin Kedepan, kita dimudahkan Dimurahkan rezeki, Mendapatkan rezeki yang Barokah, rezeki yang Halal, rezeki Yang membuat kita Tambah dekat dengan Allah Tambah rajin, itu ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin Ya Rabbal, amin Kemudian sebelum kita Memulai majelis Mari samu-samu kita Salawat akbun sholawatan dengan sholawat tashmiddit golibin insyaallah dengan sholawat ini rahmat Allah tercurah untuk kita kita mendapatkan perlindungan dari Allah dan orang-orang yang pengen berbuat golib kepada kita, kepada negara kita, kepada agama kita InsyaAllah mereka disibukkan Satu samurai Pungkulim Sibuk dengan ketuliman Jodah Ya Rabbah Nanti salam-salam kita baca Allahumma Salim Sorat. Di pelajaran sebelumnya sudah kita pelajari tentang hukum sholat Yang pertama niat, yang kedua membaca surat al-fatihah Dan yang sudah kita bahas itu sunnah sunah di dalam takdirotul ihram. Kemudian sunnah setelah kita takdirotul ikhram untuk membaca doa kita Lalu disunnahkan sebelum kita membaca al-fatihah Mengucapkan ta'awun abu'ubillah ibn asyikol al Dan setelah fatihah kita disunnahkan untuk sata. Qairil marfubi alihim walaqolim Diem dulu Macorobir firli Wali walidayah Kemudian baru ah, ah Kemudian setelah kita mengucapkan amin ah, Disunahkan untuk diam sejenak Atau dengan bahasa Kita diem Kita diem dulu Baru lanjut, kita membaca surat-surat yang kita hafal dari Al-Quran, Al dan disunahkan sebagaimana manusia sudah kita pelajari di saat kita membaca surat itu. Disunahkan surat yang kita baca di rokaat yang pertama itu lebih panjang dibandingkan surat yang kita baca di rokaat yang kedua. Kalau misalnya di rokaan pertama itu surat 7 ayat, maka di rokaan yang kedua surat yang kita baca 5 ayat. Kemudian disunahkan surat yang kita baca itu urutan. Hal jangan dari bawah ke ujung, tapi dari ujung ke bawah. Ke bawah. Ujung dulu baru bawah. Ya. Jangan dari bawah ke, ke ujung. Maka misal kalau di rakaat yang pertama kita membaca Qur'an untuk wirobil falah, maka di rakaat yang kedua membaconya Quran Qur'an untuk wirobil binas bukan Qur'ululohu ahad. Nah ustaz, kalau misalnya di rakaat yang pertama aku membaca Qur'an Kemudian di roka yang kedua Kalau aku bacokul aku dhubilog bilfala Maka jumlah ayat di dalam surat al falah Itu lebih banyak dibandingkan jumlah surat ayat Yang ada di surat al-if al Di roka pertama Aku tebacokul wadlohu ahad Nah di rokaat kedua kalau aku maco al falah maka surat yang di rokaat lebih pendek dibanding keti rokaat yang kedua tapi jauh lebih panjang dari itu habis jauh pun kamu tujuh al falah makmanu ustad katonyo sunayyo satu yang penghuni lebih panjang dibanding ke yang kedua dua disunahkan urut urutan. Nah kalau aku melo urutan maka yang pertama pendek yang kedua panjang mak -ma -no ceritonyo. Jadi dikatakan oleh ulama utamakan urutan. Tidak masalah. Jangan kita gitu dari kuku. Mentang-mentang qulhu -mentang ini ayat yang dipendek pendek dibandingkan al-falah maka rokaat teruq kita maju surat di muncul qulhu di ujungnya. bisa ina atau ina misalnya aja, anak kita baca yang ini empat atau tambah siapa, sama sama, kan? Atau pakai ina atau yang ini empat atau Atau aku ina atau yang yang ini empat Melo atau membaca surat al alfalat meskipun panjangnya lebih daripada surat al alif Nah ini aku yang dikatakan oleh ulama Rama. Cuma kalau lebih lemanya lagi, tidak lebih lemahnya lagi. Kalau misalnya di rokaat yang pertama itu kita terbaca misal kurhu, maka setelah kurhu baca al falat di rokaat tamu jadi dua surat. dua surat habis pun wallah selesai Jangan dulu dulu, kita baca surat al-falah supaya kakek dirokaq yang kedua kita baca surat al ya? Kita kan? kan? nampung katanya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Sunah seperti itu kemudian disunahkan pas kita maco surat ini kita ini ulang-ulang dulu karena kalau ulangi tidak pulih tidak pulih lebih cepat tidak bangkit lebih dulu Wah, jadi diulang-ulang dulu diulangi terus kita disunahkan pas maco al-fatihah Pas maju surat-surat pendek Itu satu ayat-satu ayat Di wakbot Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maniki yaumiddin Siko-siko Jangan Alhamdulillahirrahmanirrahim Maniki yaumiddin Boleh-boleh disambung wason boleh tapi sunah nyawa wow. oh. meskipun nafas kita panjang kalau kita biasa nyeleng suni musik <guluh> biasa sampai aku nabi bareng-barengan nanti ngomong kocino dan ngomong kocino jem silahkan kalau nafas panjang tapi sunahnya tetap kita sunah satu ayat satu, satu ayat Maaf. Setelah kita membaca surat selesai, maka jangan langsung luku disunahkan sata, disunahkan kita diemdu, diemdu, pisang yuk, aku namu yuk, minal jinnah Allah allahu akbar, jangan, binajin dan bwanas, Om Allah Bungah, ya, boleh, boleh, e boleh, tidak bole, masalah, kalau langsung, cuma sunahnya Ado sata, jadi sata itu sunnah, kapan sunahnya? yaitu sebelum kita buku. ya sebelum kita buku Nah pas kita nak buku disunahkan membaca takbir, takbirnya sebutannya takbir In In ini, <tik <tik lebih cepat Bangkit ini, lebih Takdir bangkit lebih takdir takdir perpindahan ini, nah, takdir ini, ini, ini, jadi inti kal pindah kalau yang pertama kali kita sholat ada takbir namanya takbir rotul itu wajib rukun kalau takbir rotul ihrom wajib rukun kalau takbir selain takbir rotul ihrom namanya takbir intiol takbir int intiol aku takbir intiol pindah dari rukun satu ke rukun yang lain, jadi sunnah sebelum kita rukun. Kita baca tampil, kita mulai turun, maka mulailah lisan ini untuk mengucapkan "Allah". Oh, selesai tampil, selesai juga sampai di batasan rukuk. Jadi, dari mulai tegak. Allahu Akbar Nah itu sunnahnya Jadi takdir disunahkan panjang Mengikuti gerakan sholati itu. Dari mulai kita tegak dan nah turun Mulailah baca takdir Allahu Akbar Ini sunnah Ustaz kalau dia rukuk, tidak baca takdir Boleh tak? Hmm. Nah. Tuhun, boleh, tidak masalah dan masalah kalau takbir tu sebatas sun, suna. cuma kalau dia tidak takbir, maka pahalanya jadi kurang sempurna sem Boleh tak rusak kalau takbirnya dia tidak panjang, Bergerak dulu baru takbir. Allah oh, Akbar nah tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu tunggu itu tunggu dulu, tunggu tunggu dulu, tunggu <Sanlah> kata -kata, ya, nah, jadi to iosat, baru Allah. Boleh rak, boleh. Dapat sunnah, dap dapat sunnah. Si kok sunnah? Tapi tidak dapat sunnah panjang takdir. Jadi sunnah yuk itu sunnah. Kemudian ustaz bisa dibalik dia takdir bangku. Allah Boleh yuk. Nah boleh Jaduhi boleh. Jumlah Itu kehilangan Sunnah memanjangkan Tahir Allah Akbar. Kemudian pas kita turun Sambil maju takbir Di Sunnah Kita ngangkat tangan yang mau kesunahan angkat tangan ini Posisi tangan samo seperti Pas kita Tapi lukun kita. Telapak tangan Jangan dicengkeng Nah, kemudian Jangan lakukan agak direnggang jari dan telapak ini Ngadep ke arah nah. Allah Itu sunnah Dan di dalam luku. Boko itu ada wajib, ada sunnah. Boko diwajibkan roko Yo kita nunduk. Yang wajibnya itu nunduknya. Non, Adapun memegang lutut, dengkul dengan kita punya telapak tangan tidak wa, wajib. Yang wajib itu nunduknya nunduk segi royo tangan kita nak megang dengkul dapat paham gak nah, kiro-kiro? nunduknya itu bukan sekedar nunduk kita eh bukan sekedar nunduk tapi nunduk segi royo kalau tangan kita nak megang kita punya lutut nak megang kita punya deng dengkul maka dah dapat Dapat tepekang maksudnya itu, eh, bukan tersentuh, tecer, tecerter. Nah, yang ngetel itu bukan mitama, bukan yang bukan perut-perut jari, tapi telah telapak ta, neboso jari ini pun F P Eh, bawso jagul yuk F P Jadi F P F telapak itu Tangan. Nah ini, nah kemudian kita disunahkan disunahkan kalau laki-laki disunahkan apodyo ini siku kita dijauhkan dari kita punya pinggang dibentangkan ke. kemudian apokalodyonya aku, aku, laki-laki disunahkan pelut ini, ini akan dijauhkan dari paha jangan miringi begitu nah eh. Kalau perempuan kembaliannya tangannya, tidak. Ada mau dikatakan, ada pun satu fit, ada cenderahnya. Ya, ada ratusannya. Nah, nah pas kita rubuh, yang wajib tuh cuma untuk. Adapun bacaan, maka bacaan di dalam buku itu hukumnya sunnah. sunnah. Apa sunnah yang kita baca di dalam buku? di dalam Al-Qur'an, Allah menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad Fasabih, Bismillahirrahmanirrahim maka Nabi pas turun ayat ini, beliau ngomong sama sahabat-sahabat ija'alu ihum jadikanlah zikir ini di dalam rukuk kadia, maka di dalam rukuk itu sunnah maco subhana robbial amri ini wabiyamdi sunnahnya berapa kali sekali sudah cukup dapat sunnah jumlah yang sempurna, jangan sekali Tapi gitu boleh nambah, boleh lima Boleh nambah, boleh tujuh Boleh nambah, boleh sembilan Boleh nambah, boleh sebelas Nambah lagi, jadilah Jadi lagi sakit tinggal Aku lagi, kalau kita jadi Imam, imam. kesian Makmu, makmu, no, wakil kita pegang-pegah Kalau kita jadi imam Ngembeklah bilangan yang ego, jangan lebih ego, subhanahu biar al-diwi, -di. kemudian disunah ke, sunah, pas kita hukum, yang katohong wajib itu tidak wajib, itu serata sunah, nge -tore kita punya punggung belakang dengan punya kita punya leher sambung kepala bagian belakang belakang sunnah lurus seperti pa papan itu sunnah jadi kalau misalnya ada punggung, punya punggung punya punggung, salah tidak masalah selamu nunggungnya bisa dia tangan dia ini ngempet daripada dia punya lutut selamu bisa, tidak masalah Nah Ustadz, ada sebagian orang soalan, tangannya bukan cuma yang turutut ke bawah lagi. Ke ya. bawah lagi, murut, nah, oh, enggak. Ya, enggak. Lama kegiatan, boleh, enggak? Boleh, cuma tidak, ya, sunnah. Bahkan bisa jadi gimana? matuh, karena sunahnya sebatas lo, lho tuh kok dia megang sampai ke betis aduh, aduh, umil wukuk megang sampai ke betis ibu tidak sunah, malah itu matuh karena tidak dicombongkan oleh Nabi Muhammad Allah, ini beberapa kesunahan di dalam buku. nah, kemudian setelah kita wukuk, aduh, namun yoki Ibtidal Itidal ini kito balik lagi tegak Tegak dari ruku menuju ibtidal disurnahkan Baik kito sholat dewaan Atau kita jadi imam Atau kita jadi makmum Baik sholat ya wajib Ataupun sholat sunnah Kita sunnah pas dari ruku ke itidal Tegak untuk membaca Sami Allahu liman hamidah sunnah, jadi jangan melok melok. Ada wong yang jadi makmum imamnya Sami Allahu makmum ma ma al -al -al itu salah sunnahnya. Imam majo sami Allahu liman hamilah makmum juga milah maju, sami Allahu liman hamilah lalu setelah iktidal, samu-samu, imam majo robbana lakaal hamdu mil asamawat dan seterusnya makmum juga majo robbana lakaal hamdu mil asamawat, wamil al aruri, wamil al mashita, mil syaidin, ba du. Um. Nah ini Nah, jadi jangan salah Jangan melok-melok uang Atau uang yang dionyo Pas kita sholat di Samping dion-dion dari makmum, sami Allah Uliman Besak selalu suawuh Oh, bahan Dekar makhluk Oh Tapi, manu Tidak salah Ya, betul Kita, kalau makmum tetap disunatkan sambil Allah Uliman Nah, kemudian Kalau kita sholat sholat yang dipenggapikan sholat subuh atau sholat witir di lima belas yang kedua dari bulan romantol Roma maka pas ikhtidar di lokaan yang kedua kalau sholat subuh atau kalau sholat witir di lokaan yang ter terakhir kita disunahkan untuk membaca doa unu ingat Doa kunur itu sunnah, bukan wajib. Pas sholat subuh doa kunur itu sunnah, bukan wajib. Dikulangi. Pas sholat subuh doa punun itu sunnah bukan? Artinya kalau ada Wong yang sholat subuh dia punyo tidak berulun sah dia punyo sholat. Kalau ada Wong sholat subuh dia baca doa punun sah sholatnya dan dapat pahalotam tambahan. Nah doa punun ini bunyinya Allah. Oh, Maha di nafi man hadain, wa ghafinafi wa ina syarama qobai wa itu doa yang biasa dibaca kalau imam Nah, nah, halo. Ya Kalau dia salatnya dewean, Allah umat di sini. Boleh enggak Ustaz aku salat dewean kan dina Boleh. Boleh-boleh, deh. Dah tapi maga. Oh Ustaz doain aku sama orang maga-maga. Allahumma dini, BWA, dari maghul Tapi kalau dia nama di bagus, tidak masalah Dia mendoakan kalau-kalau umat Islam Allahumma dinah, iman Ya Allah, berikanlah kami hidayah petunjuk Sebagaimana engkau telah memberikan hidayah petunjuk Kepada orang-orang yang engkau cintai, bagus doanya Nah, itu doa turun Doa turun yang biasa dibaca. Kalau kita berjamaah jadi imam maka keraskan suara Allahul kita jadi mampu. Amin. Ah, ah, Amin kuat Amin ah, Jangan jangan tiyo -tiyo. Nah, Imam iya. Subuh suaranya. Aku seendem anbei Adek, Allah Allahumma <Suh> Nabi Muhammad, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak makmum membalengi imam baca bareng-bareng kemudian pas imam surawat wa nangkat nah ngangkat lagi ngangkat surawat wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam wa wa sallam Makmum makmah Duo. boleh melok membalengi imam atau dia tidak melok tapi pas imam selesai surawat dia baca-a ah. Amin Melo Wasallallahu alaihi wa sallam Melo balik Atau dia ada melo? Iya Wasallallahu alaihi wa sallam Amin Itu boleh Nah yang lebih bagus lagi, Melo plus A Amin Faham gak kero-kero? Faham gak kero-kero? Faham Uli lebih cepat Bangkit lebih kuat Maksudnya Nah, kalau kita sholat Kalau kita sholat Di masjid Di musola Kalau, kalau misal cukup Kita pergi ke masjidil harun Kita pergi ke masjid Nabawi Imamnya sholat subuh Sholat subuh tidak macu dong oh. Oh. Jangan samakan mereka Dengan kita Nama masjidnya ada beda. Kalau kita masjid Nurul Huda, di sana masjid maka mandi, mandi ada beda. Yang beda nggak bisa sa sama. imamnya beda kalau di sini Imam Yusuf Tris kalau sano imamnya Abdul Rahman Sures, kalau kita Sunris Mosadis, kalau dia Sures kalau kita sa Mosadis. Kan? Nah jadi apa lo dengan mama mama mama? Usan desa aja, kan ini sebatas Sun Suna, jangan ikut-ikut. Ini Bali Umroh Bali Haji, kamu nggak tahu, kamu salah itu, salah gimana pak? Sholat subuh itu tidak hati buruk tuh. Kenapa tidak? Bukanku disuruh-suruh seminggu dua lagi tidak hati imam sholat subuh macam orang Nah kira-kira mana betul atau salah? Betul, betul. Om mengatakan um, ikut desa betul. betul, tapi nyala ke Wong um, Indonesia, Wong um, paling bangsa salah. Jadi galau-galau betul. Wong telembang mati kulit betul. Wong Mekah Madinah tidak berkulit juga betul Nah Ustad, pas aku sholat di Masjid Nabawi, pas aku sholat di Masjidil Haram, melok sholat subuh berjamaah sama imam sarno Kemudian pasoran subuh <tuk> iyu ida pagi doang ulun mak manung boleh da? aku berkulur imangnya nak berkulur aku berkulur boleh dah <tuk> <Uli> lebih cepat <Jepang. tuk> bangkit lebih tu konyol di sana itu kalau bapak-bapak hadirin, hadirin kembangkan surat subuh di sana insyaallah yang bergerak di sana amin, amin. amin. amin. Allah minta duit dan minta duit kita tunang ngapu-ngapu pengen lagi pengen ku insyaallah insyaallah, insyaallah. Di sana itu imamnya pasti ikhtidal rokaan kedua dari sholat subuh, ikhtidarnya laku. Biar Allah, saya Allah, iman, hamilah. Ada jiritan. Romba naga alham. Biar sujud-sujud. dari ibu, laku. Nah, kenapa laku? Karena imamnya lebih yang di belakang lima tahapnya macam macam macam macam macam tubuh kan semacam semacam macam tubuh kan semacam matokan macam-macam tidak pajak di semacam jadi beliau curungu ngenteni gitu kamu aku tidak ulur bahasoyo tuh kalau kamu ngomong soalnya untuk eh aku ulur kamu ulur nggak bahas jadi bahasoyo tuh Nunggu, kamu berkumpul dalam waktu, Setelah hujung waktu baru, kita sujud melodi. Jadi, bisa-bisa baik pas di masjid atau masjid di Nabawi, meskipun imamnya tidak berkumpul, kita boleh untuk penuh penggunaan Ustadz. Itu kan Kalau imamnya ngerti di Sano Nah, kali paling mana, Nung? Imam, suami Allah, imam Hamidah. Oh, menarik, langsung dia Allah dia tidak rindu dia tidak rindu waktu untuk kita berbunuh atau imamnya lupa, dia biasa berbunuh datangnya lupa, boleh tak imam lupa? boleh karena kok boleh lupa, imam juga manusia dan imam juga manusia tapi bisa lah kita juga sering lupa manusia manusia, manusia. manusia. manusia. manusia. manusia usia itu tempatnya lupa Kasi kalau lupa tuh bahaya <tuk> nah, makanya kata orang dulu tuh kalau berjalan sama-sama jangan sering pernah bukan <tuk> ya betul ya, ya <tuk> kalau pernah salah kuliah pernah tidak dia <tuk> <Biar> ingat katanya <tuk> ya, kata itu nah kalau imam lupo dia lupa ngajak kulit salah saudaranya ingatkan kalau imam lupo dia orang saudara beragak sujud Ya sudah, lebih lebat ke bawah, jangan di ke subhanallah Nah, nah, gitu deh, Jangan, subhanallah, gak boleh, boleh, boleh, ya, batal sholat gitu Kek. Jadi, dia turun dia ngelak tubuh Kali no, lo karena bukan lu undang, ya, subhanallah Ya, naik lagi, sholat dibatah Dio bakal kito kasih nerbio, gitu meko. Kerek kaset. Eh usak-usak jangan. Jadi mamano? Dio uku. Ini ta timo-timo dio sonde pitak terbunuh, da padu. Biarkan saja. Kan dia juga manusia seperti kita. Maakan ni, makan dia, lalu makan kito. Betul. Kito doleng untuk kunun. Boleh untuk kulur kalau sempet Kira-kira ya, ya sempet kan? Tidak nah, nah, nah. Sempet kalau model kulur pendek nah, Ingat kan, ini adalah kulur pendek Kulur nah, pendek, Tuan kurio? Ibu-ibu ingat-ingat, ini adalah rohan kulur pendek Kapan rohan kulur pendek dibacu? Kapan? Kapan kalau imam mukong? Imam mukong itu masih ada kulur anak dulu Ya kata ngomong ibu. Ani ngomong itu. Ya. Agus. Jadi kata ulama cuma itu doa Yang kalo gitu. <tuh> Tentang doa. Yang kedua pujian, yang ketiga selawat. Jadi doa aku baik, pujinya makmanu baik, kalau ada doa, ada pujian kepada Allah, dan ada sholawan kepada Nabi, maka itu namunya doaku. Kalau doa, oh. doa yang diasuh itu baca, oh. Allahumma dina fi man hadai, sampai wa dina syaroma tole, itu adalah bagian doa kemudian dari mulai bayi na katanti walaiyullohadek bayi na mulai jadiliman walai walaihi zuman itu sampai nasrul kabaratul ilmik itu bagian daripada pujian kepada allah kemudian yang ketiga adalah sholat nah kalau imam lupa biar sujud kita berkurut boleh kita berkurut bisa tapi kalau kita mati otomatis mana jadi kita kepanjangan, Ketika langsung sujud, lagi buruk pendek Maknanya buruk pendek Bunyinya bebas, yang penting Ada doa, ada kunyian Ada sholat Juntuhnya Juntuhnya itu Adil juntuh, tidak mesti Yang dijuntuh Yang namanya juntuh itu kan bebas Juntuhnya ada doa, Allahumma kirli. Ada ulian ya raffa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasalam. Shalawat. Atau doa yang baik Ya arhamar rahimin irhamna. Nah, ini gampang dimenaje kan? Ya? ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin, ulian. Irhamna. Ya Doa ala, ala wa wa Itu doa bulut pen. Kapan dipakai? imam meloma, Sudah. Terus imam salat. Kemudian pas di tasyahud akhir. Pas di tasyahud Akhir sebelum salam imam sunnah untuk sujud sunnah Kenapa kosunah kalau nonton video tidak berkurun tidak berkurun kurun itu kalau tidak dibaca tidak dibaca gara-gara lupa tidak dibaca gara-gara males tengah tengahjo tidak masalah sholat jalsa Cuma disunahkan di akhir sholat, sebelum dia salam, dia sujud. Kalau kita jadi imam, kalau kita jadi imam, maka sunnah pas kita tasyahud akhir, yang kakek sebelum salam kita nak sujud sahwi, duduk, yuk duduk tasyahud ingat ingat kalau kita jadi imam. Aku tadi lupa surat aku lupa doaku Nah kakek disunatkan surat sawi Mako walaupun yang ditobat jota akhir Sampai fil alamina Inakah hati Tapi sunnah duduknya duduk tak awal Makmum yang di belakang Begitu lima imam duduk tak Awal itu kau Kau Kode Kode Kau <gurna> kode nah iman itu orang ini tersambut kode yang ngerti yang ngerti kode ini yang ngerti yang ngerti <Gurna> yang ngerti enggak tahu imam, sudah imam sujud wajib, wajib meskipun dia nya tadi itu tidak Meskipun Imam punut, Imam tidak punut, dia punut. dia punut, tetap kalau Imam sujud dia wajib melok sujud. Tidak boleh, tidak tahu Rasulullah. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. lebih cepat Jangan lupa cerita toh, kan lupa jadi toh, aduh, kaget ngeplay. Eh, jadi lu, nah, langsung imam tadi tadi nurpolo aku, pas dodo tak akhir, dia juga dodo, yuk akhir, bukan dodo tak cabut akhir, betul takut, makmumnya tadi dionya, dionya susahnya tuh tidak susahnya tuh jadi, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam langsung salam. Dianya tidak sujud Batal imam? Jangan basi-basi. Batal imam? Batal imam? Assalamualaikum <laughs> warahmatullah. Batal imam? Idakana kenapa? kano sulit so sa wi ko ho punyo, nah. kita ho, kita ho si ako, maku, maku mo pa si mo, imak so sa halus tibo tibo idak so sa diyos, matanda idak matana, ito li makano, da, ustad, so boleh dak kusak, aku sulit sa boleh boleh Jadi karena ya, salam dulu Fil'allah di na'i Maka hamil tu na'i Iman salam Asalmi Jadilah dulu Atau sudah Tapi Bagaimana ngomong Ngomong Langsung Sudah di salam Dua kali Subhanallah di layananmu Walaayah Subhanallah di layananmu Dua kali Allah Berduduk Sudah di Subhanallah di layananmu Walaayah Yaitu Duduk Kemudian duduk Dan syokasi Langsung Salam Faham Faham Faham Nah, jadi clear, clear, clear itu artinya nah, bersih, kelar, kelar, nah, masalah, kunut, satu, tidak ya, wajib, sunnah Kalau imam lupa, dua, itu masih boleh satu, kunur. satu, sempat panjang, panjang, ke, kapan, sempat kalau bisa, di satu, di masjid, maka, kau lagi, mancing, akan dibayangkan, nah, kapan, sempat, kapan, kapan, kapan, pendek yang pendek ke mana kapan, <Sessizuk> ya, di sana, kemudian lupus, seterusnya sujud terus. terus, terus sampai tajabur terakhir kalau itu jadi imam sunnah dulu tajabur awal, awal sunnah itu kode bagi makmum bahwa imamnya ada sinar sujud sah tapi kalau imami laksujud maka makmum masih boleh ke tutup sujud sah <tuh> alhamdulillah nambah lagi nambah ini masih mulak ini ini mulak nambah lagi deh di situ artinya tidak apa <Gelan> Setelah itu tinggal, maka itu nak mengambil ke rukun yang selanjutnya, yaitu sujud, yaitu sujud dari nah, bintang itu. Nak turun sujud, nah, sujud ini pas itu turun di untuk Untuk mengucapkan takbirin. In the all takbir bin Bila Allah Panjang sunnah Jangan Allah Uhai panjang dari mulai awal Sampai kita Sampai ngertuk so Sudut sempurna Allah ustaz napas Aku pendek Ya sama aku baik Eh sama, sama baik Ustad, kalau misalnya di tengah-tengah halin nafas, oh, oh. oh, oh. Kalau sengaja main-main tidak boleh. Tapi kalau yuk kalau memang tadi senapati mana lagi? Kan? Nah, sudah. Sujud. Nah kemudian pas kita turun dari tegak, nah sujud itu kan namanya sujud itu ada tujuh anggota sujud. Yang wajib untuk kita letakkan di atas tempat sur, satu demi dua kilo telapak tangan, empat lima dengkul, enam tujuh perut, perut jari kaki, jari kaki. Nah ini tujuh anggota suju. Yang dari tujuh ini, kalau kita lengang, yang wajib untuk kita buka. Adalah Dahi kening. Kalau tangan Itu boleh terbuka Boleh tertutup Kalau kaki perlu perlu jari kaki Lalu ditolak Boleh terbuka Boleh tertutup Tapi kalau perempuan Kalau ini wajib buka Kalau telapak tangan Boleh buka Kemudian Tapi kalau kaki Telapaknya wajib Untuk ditutup Kemudian kita meletak ke itu wajib nah, urutannya Ustadz Mama lupas dari turun yang kita taruh lutur Allah lutur dulu kemudian telapak, telapak tangan setelah telapak tangan Baru kening sama hidung berbarengan. Ngeletakkan kening sama hidung mbak. Barem barem, barem eh, mbak, barem barem. Eh, nah hidung ini, hidung ini bukan anggota sujud. Oi oi, hidung bukan anggota sujud. Sunnah bela hidung tidak wajib. Nah disunahkan pasti tonaroh itu nempel ke, sudut, di Kalian, nah, kan, kan, oh, nempel ke hidung ke tempat sujud hidung ini dalam keadaan ter terbuka. alias tidak pakai masker Nah kalau dia pakai mask boleh tidak masalah. toh meletakkan nempel ke hidung ini bukan wajib yang tak boleh itu kalau maskernya ditaruh di kini <tuk> masker ditaruh itu dipakal kenapa oh, batal? diokanus ujungnya tidak? Sampai. tidak asal tapi kalau maskernya ditaruh untuk ditung sama mulutnya tidak masalah Hitung ini sunnah sunnah diletakkan ke dan sunnahnya pas nempel itu itu dalam keadaan tebu paham kemudian disunah ke pas kita sujud pas sujud telapak tangan telapak tangan itu sejajar dengan kita punya pundak kalau kita laki-laki lanang itu disunahkan ke lenggang ada apa namanya ah, dibuka ke, di nganggang di ke di Kalau jadi ini aku siku dijauhkan dari sisi kanan, sisi ini. Kalau lanang, tapi kalau perempuan ya Nah kemudian kalau berjamaah, lanang berjamaah tidak boleh juga, Oke, Nah kemudian. Kemudian disunahkan telapak tangan itu, telapak tangan itu, ini dalam keadaan terbentang, terbuka, bukan terlumpem, tidak eh, bukan tergengep. Eh meskipun bisa, karena ini masih ada kan, tujuannya ini, tujuannya ini, karena ini masih terterkam, cuma sunahnya dibuka, lalu jadi-jadi ini, aku namanya diarahkan ke arah itu, inilah boleh cara ini, boleh cara ini, boleh boleh ini, boleh tapi sunahnya arahnya ke, arahkin, ke arah. nah, eh. kemudian aku disunahkan sama seperti tangan, jari-jari kaki seperti itu juga, seperti itu juga. hati yang wajib adalah kaki ini bagian pengurut untuk ditempelkan di tempat sulit meskipun meskipu cuma empol, en... meskipun cuma entik, meskipun pasti jadilah jangan tidak kita ya. nian atau uang surat modal main di hatimu, nah, nah, nah, nah, nah, eh, ya kita di kita di kencannya jangan di modal main di, kamu kamu. Kendar, <guruh> ya. jadi dia di di itu tidak sah. Apalagi ada sudut model kaki tempat? kaki nya nampak bisa ditangguh itu Kalau ada seperti itu itu salah. Jadi wajib wajib kaki itu ditempelkan di tempat sud sudut limo nya bagus. Kita lima, lima, salah, siko, dari boleh, dalilah. Yang penting atau perlu jadi Kaki yang ditempelkan Di tempat su sujud Kemudian disunahkan Pas kita sujud untuk membaca Subhanallah Biar Allah Sebanyak tiga Kali lalu Kalau sujudnya Sujud terakhir disunahkan Kita untuk banyak-banyak doa. Kalau kita sholat Kalau sholat jadi imam Jangan panjang-panjang Bahkan, kalau kita berada makmum kalau imam dari sudut jangan sudut. Aku, aku, aku, sujud aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, kalau maki bahso Indonesia doa wajib pakai bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia boleh disebutkan kalau nggak berdoa maki bahso Indonesia cukup lintas ke di dalam. Jadi itu ngomong sama ya allah lagi panas turu hujan kalah ya allah alhamdulillah aduh aduh aduh goma aduh goma kau Yo, ya, Alhamdulillah. <tik> <imam, tik> tapi beberapa kesunahan di dalam pelajaran-pelajaran suna ini selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Ilmu yang kita dapatkan pada hari ini diberkati diberikan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh hanya ada ilmu ini hadir kita dikir, oleh Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ibu yang mungkin ada pertanyaan, menanggapi tadi telah ataupun ada materi lain yang mungkin masih dipertanyakan, silakan. Halo. Lalu berlalu anak usah tanya usah anak, usah ada teman kami itu kalau Allah Padahal kan dia jadi Satu, dua, tiga, atau tiga semua sekali Akhir-khir Salatnya cuman? apa Jadi Ngangkat tangan itu sunnah. Ngangkat tangan sun sunnah. Yang penting ngangkat maka dia dapat sunnah. Nah kalau dia laku ngangkat, tapi Allah boleh sunnah. Cuma ada cara ngangkat yang sunnah. Dia Satu ngangkat tangan yang kedua cara ngangkat tangan nah, kalau dia ngangkat dan dicaro ngangkat tangan dia ke maka dia dapat dua bahaya bahaya seperti yaitu selang dan pembukaan dia terus arep pina ya anak marah ini wajib ah ini kalau sering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan ini masalah surplus, tapi yang kamu sekarang. Nah, kita ini kan, kalau sumpah cocok, kita cocoknya belah di enak puas, puasa. Kakak, kamu kemana? Ya. Cukup nah, papan nempel sudut. Nah, yang mau manasin atau bertanya gitu, kalau saat minum kita udah ngepuasuk, dibalut bisa nyebusin kaporit. Ya, mana aku ya, start selain itu Mas? sudah, kasih suka lagi, Pasal angin, pasal angin, angin, angin, angin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya masalah sumpah. Sumpah, sumpah. membawa nama allah. Kalau dia membawa nama allah tentunya kan ngenteng ngeringankan sumpah itu sesuatu yang abuunsumaksiyah. Apalagi kalau dia itu tahu pasti itu sumpah adoniatan untuk menutupi kebohongan. Dia nggak tahu bohong, yakin dia punya modal dia. Tapi kalau bersumpah yang dia sampaikan itu, itu benar, atau dia bersumpah untuk meyakinkan Wong tadi bahwa insyaallah sholat, akan diterima itu langsung. Susila Pak, aku ya? Kalau dia nyok, <tuh> kalau dia, dia, dia itu bersumpah. Kemudian betul dia nggak bohong. Kemudian dia janjinya Dia memang dari awal nak dia Tepati dia, dia, dia, dia, dia melanggar Daripada sumpahnya tadi Maka dia ada memang Kifaroh sumpah eh, Kifaroh sumpah itu di dalam Al-Quran Kafarotu airmanikum Gita'am Dia memberikan makan atau Iswah pakaian Kepada 10 fakir miskin. Jadi 10 fakir miskin, Dia ujung makan Nah, makan tuh agio bukan dimakan nasi nasi mata bukan injuk beras beras mentah ciko uong satu mut berarti kalau sepuluh uong sepuluh mut sepuluh mut kira kira kilo lah biar Bet ya eh, nah lebih, lebih lebih taruh kelar sepuluh kilo bukan ibu 10, 10 kilo kemudian atau diunjuk pakaian pakaian yang kepada 10 musakim tadi kalau dia tidak mampu baru kuasa diberhati wong ini, kalau kebanyakan kapal sumpah itu langsung hari bukan yang betul, menunjuk makan dulu atau diunjuk pakaian dulu kalau tidak mampu, baru belah dikebuah kuasa diberhati am ah. Kemudian masalah amin. Masalah amin itu kan sudah pernah kita bahas. Amin yang meneru lailal maghmi alayhim waqallil. Amin. Itu yang panjang yang betul. tinggal kan kagey enak panjang-panjang untuk panjangan kependean itu cuma melangkah daripada sunat, tidak mengatakan sholat main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida dari Majelis Taklim Tanjung. Saya mau bertanya Ustad, kan sudah. Kita bunuh itu, ada yang mengusap, ada yang tidak lagi Nah itu yang benarnya yang mana Ustaz? Yang senangnya Masya Allah, untung diingat kelemahannya ya, ini Anak lupa. Pas doa bunuh, tangan kita boleh buang, Boleh dapet, boleh bergerang Kalau tangan kita dapet, mako-mako kita ngawas ke tangan kalau tangan kita renggang, maka mata kita gitu, ngawas ke tempat su, su Nah, ngawas ke tangan tadi kalau apa? Bukan lagi kita lubuh atau enggak baper itu, tangan. Oke. pas salat itu kan sunah kita gitu, ngawas ke bawah, ngawas ke bawah. Nah, kemudian habis selesai kita gitu, selawat, sallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Nabi wasallam apakah itu usap atau tidak jawaban sunah kita langsung lepas langsung turun sur, sujud, tampang, jadi langsung lepas enggak usah kita kita <laughs> Menungkit buat badan oh. maksudnya maksudnya maksudnya kita bagi kita. yang ya. Yang aku, aku sujud itu yang wajib nepe ke, ke, ke pangkal kepala atau hubung-hubung Itu bukan sujud tapi kesubung <laughs> Jatuhi, jatuhi Jatuhi, jatuhi ada dialog dari kalau muka Anda <tip> ada dapur yang ada yang ada Alhamdulillah benda kan lagi dia terseru kan terseru kan katik kodum kan 20 minit lagi masih la kodum ini asal ada yang kan yang yang masak tadi saya dulu ni ni ya ini <tuk> Istimewa dia pernah Itu kami Lalu sudah ngambil itu boleh enggak? Sekarang misalnya ada yang mengajak ngomong ya, Sudah lebih muduk Sampai terkering bagi muduk ini tadi Masih belum lagi sholat Sudah selesai ngomong Muduklah kering Baru sholat Boleh tak cari? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Kalau suatu sholat Sholat ada waktu ada waktu masuk ada waktu ma metu. selama waktu sholat masih ada maka sholat itu sifatnya pilihan kapanlah dikerjakan di misal sholat suhur atanya jam 12 lewat 10 juta sholat asar atanya jam 3 lewat 20 juta maka di antara doa sepuluh sampai diopo itu, itu yang penting kebebasan untuk ngawih ke soal so tak dilihat nah, di awal waktu boleh nanti di tengah waktu boleh nanti akhir waktu juga boleh yang penting jangan sampai atau yang keluar waktu, nah, masalah pertanyaan tadi, diopo-opo habis ngomong-ngomong dia punya pilih hukum baru seorang Boleh aku tidak? Kalau secara hukum di Binyo Boleh-boleh saja Cuma kalau secara hukum Daripada terutamaan Tentu Menyegerakan pelaksanaan Solat di saat waktunya Sudah masuk itu lebih utama Dan lebih baik Kirokiro mah itu jawabannya Terima kasih Jatuhin sebelahnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nah, datang, ya. sesudah salat sesudah sesudah salat malam tidak melaksanakan salat witir. Nah, tapi sesudah Isya saya sering melaksanakan sholat witir takut tidak terbangun salat tahajud. kira tirak Sholat tahajudnya harus witr lagi atau tidak? Setelah. Pertanyaannya boleh dua kali? Jawabannya boleh. Jadi witr ini jumlah minimalnya tiga rakaat, jumlah maksimalnya 11 rakaat. Kalau sebelum itu habis sholat isya kita rawitir 3 rakaat masih ada siso delapan lokaan, maka setelah tahajud kita nafir, bagus karena nabi ngomong ijazahlu, aliroswalaikum alwitr. jadikanlah sholat witir sebagai penutup sholat sunnah kalian. maka setelah tahajud tutup dengan sholat witir, cuma witirnya jangan ganjil, tapi witirnya juga benar. Karena kenapa? Karena kalau kita ganjil, tadi sudah ganjil, tambah ganjil, itu tambah gil, sama dengan enak, enak, enak, itu bukan gil, tapi gil, jadi mana no? kalau kita tambah, aku nunggu, yang sudah kita gawihkan setelah isyam, pas habis sholat tahajud kita menyembuh, atau w tambah 24, atau 226 atau 222288 tambah 3 sama dengan Seperti nah, itu. jadi boleh-boleh. Salah kalau ada yang ngomong dan boleh dipilih lagi, salah yang tak hmm. boleh itu kalau dipilih digaji betul. Jadi, jadi, jadi, jadi, ada jenderal kalau imamnya lanan, makum lanan di sojio kaki imam, maka makum perkuat mama nurirat pada dio karena karena terbatas. Maka apa namanya diio itu patokan suaroh imam baik, patokan suaroh imam. duduk dio, duduk kalau memang dio nak tasahun, aku nak sujud sakti baik imam sujud atau tidak, maka duduk duduknya tak seburau awal tapi kalau dia mau, aku ngapain lo lima kalau imam sujud aku sujud kalau imam tidak, tidak maka duduk akhir akhir seperti itu cukup ada lagi satu lagi pertanyaan pertanyaan yang dapat yang bisa bertanya maka akan ada bulan orang masih ada lagi ada hati anak Yusuf. Ada Yang terakhir, kalau ada yang Tanya ada hadiah anak dari Ustadz Ya, Pak Buan Amirah datang Semoga hadiah disimpan kembali ya. Insyaallah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang ini Dan semoga ibu kita bermanfaat Mohon maaf kita lagi kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh